Allah Allah warahmatullahi wabarakatuh. ومن لبن فلا هادي لك أشهد الليلة إذا الله أحده لا شريكا وأشهد أن محمد حقه ورسوله لا نبي ذهب قال الله تعالى في كتابه الكريم يا الذين آمنين تقول الله حق توقاته ولا تبهن إلا وأنت يا الناس ربكم قال من نفس الواحية.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 ومن يطيع لها ورسوله فقد فاز فوز عظيم ورد فإن استقل الحديث كتاب الله وخير الحديث هذا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة تدين بدعة وكل بدعة وكل ضلالة في النار أنا saya nih, alhamdulillah, pada pagi hari ini kita begitu banyak diberikan nikmat kepada Allah. Allah yang berupa nikmat iman, wal-Islam dan nikmatan yang paling berharga juga yaitu nikmat sehat. Dan dengan kesehatan itu, kita dapat beraktivitas pada pagi. Yang khususnya pada pagi hari ini Kita dapat menambah ilmu kita Ya Ustadz dan kalian semua yang mendengarkan Ataupun yang mendengarkan selain murid atau isyad Akan mendapatkan ilmu sama-sama belajar Ya Allah Mudah-mudahan eh, Pada pagi hari ini kita benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan keberkahannya kita dapat juga anak-anakku sekalian apabila kita ingin ingin uh, menghitung-hitung nikmat Allah maka sungguh tidak akan bisa apakah Allah barang siapa ingin menghitung-hitung nikmat Allah maka sungguh tidak akan Kenapa begitu banyak nikmat yang diberikan ke Allah kepada kita? Salah satunya adalah nikmat melihat, nikmat mendukung, nikmat berbicara. Itu adalah nikmat yang sangat besar. Mana kita banyak orang yang tidak bisa melihat, Kita banyak orang yang tidak bisa, bisa sempurna mendengar. Kemudian juga ada yang tidak bisa berbicara. Ya, kita di sini. Alhamdulillah, alhamdulillah ini nikmat yang sangat agung. Sehingga apabila nikmat ini tidak kita syukuri dengan cara apa? Menuntut ilmu dan juga membaca Al-Qur'an ya. Maka kita sudah bisa dikatakan Tidak syurga. Anak-anak sekalian, insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas Bagaimana kebetulan membaca Al-Qur'an Dan bagaimana waktu belajar Anak-anak sekalian yang benar Ustaz Sebagian orang malas membaca Al-Qur'an Padahal di dalamnya terdapat petunjuk untuk hidup di Di dalam Al-Qur'an Itu ada petunjuk hidup Di dalam Al-Qur'an Banyak sekali petunjuk hidup Rasulullah, juga Rasulullah itu dikatakan Rasulullah itu Al-Qur'annya beliau. Karena apa? Allah dia tutur kata beliau, apa yang beliau sampaikan itu semua dalam bahasa wahyu Allah. Itu apa? Ya. Sebagai orang orang peserta tidak punya waktu untuk membaca Al-Qur'an, padahal di dalamnya terdapat pahala yang besar. Bagaimana kita dapat mengatakan kita tidak punya waktu untuk membaca aku. Apakah membaca aku harus setuju? Apakah membaca aku harus setuju? Apakah membaca aku harus setuju? Tidak ada keharusan. Membaca aku harus satu ayat. Segera. Itu sudah dikatakan membaca aku. anak-anakku sekalian, salah satu yang termasuk membaca Quran adalah kalian membaca sesuai dengan apa yang kalian bisa. Kalian beli surat al-fatihah. Tidak belajar sekolah atau ke masjid sholat sambil berjalan dan membaca. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين طهورنا الوحيد ما ربي يوم إليكنا نرجو إليك يا يا والصراط المستقيم صراط الذين أنحنت عليهم غلل لنقفوا Baca-baca Surat Al-Fatih Siapa yang dikembangkan Di jalan ketika hendak menuju masjid untuk sholat di bawah Ketika hendak belanja Kemana orang tua Jika hendak Ke sekolah Belajar atau ke tpk-tpk Belajaran belajar. Dia disempatkan Ketika perjalanan Belajar yang kalian ya, baca surat Ennas, kalau pala kalimat Ennas, mas ya, dengar baca alquran bukan harus satu juz baru kita katakan sudah membaca satu ayat saja, ya satu ayat saja sudah kita katakan sudah membaca. Anakku sekalian, mari perhatikan hal-hal ini membaca membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah berulang Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 29 dan 30 Al-Ladina yathluna yang juna tabu salat, wa yang artinya Sungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Dan mendirikan salat Dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka diam -diam Dan dia dan terang-terangan Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi Agar Allah menyempurnakan kepada mereka Pahala mereka Dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sungguhnya Allah Maha Pengamal ambil hikmah bahwasanya Allah begitu rahmat begitu maha pengasih dari mana punya membuka pintunya lebar-lebar untuk kita, kita Allah selalu memberikan kita kesempatan untuk kita ya, jadi sampai ada kata dalam dirinya dalam ayat ini Allah menyampaikan berfirman Sesungguhnya orang-orang yang telah membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menakahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan murni. Artinya apa? Pahalanya akan terus benar Apalagi? Apa yang diajarkan kepada murid kita kemudian mereka amalkan, apa yang diajarkan kemudian mereka ajarkan kepada orang yang lain, yang lain, dan yang lain. Maka nah, amalan mereka semua, pahala mereka semua dari membaca al itu lalu kepada anak-anak. apa, kita, kita. Terima kasih, wahai maulah berkata menjelaskan uh, tentang menafsirkan tentang ayat ini, yaitu: "Kepada ya, rahimahullah, dan mukawit wahimahullah, indah kau ahadil ayat, yakul hadil ayat, umoh, padahal di rahimahullah berkata: 'Mukawat bin Abdullah, jika mubaca ayat ini.'" Dia berkata, ini adalah ayat orang-orang yang suka membaca. Jadi orang-orang yang suka membaca Al-Qur'an, ya ini, ya. Jadi saja orang yang suka membaca Al-Qur'an menamakan itu. Al dan orang yang suka membaca Al-Qur'an termasuk di dalam ayat ini. Ya. Termasuk orang yang tidak, uh, orang yang berdagang dan tidak merugi. Ya, kalau biasanya perdagangan biasa itu ada rugi, ada untung. Tapi kalau Al Quran membaca Al Quran, ini adalah perdagangan yang tidak akan tidak akan pernah abadi selama-lamanya tidak akan berubah meskipun Ustad saya bacanya masih belum benar masih banyak salahnya tetap itu dikatakan dua kebaikan kebaikan dari sisi siapanya kebaikan dari waktu yang dia sempat. Oke. Ya. Kemudian kebaikan dari susahnya dia, dia membaca al Subhanallah Maha mulia. Pemurah itu. Benar. Allah Maha rahmat Ya. Maha kasih lagi Maha baik. Ya. Lu sangat penting dari karena tempatnya untuk mereka melakukan amal. Ya dan amalan, amalan yang bertaruh. Ya. Ini adalah suatu bukti bukti bahwa Allah tidak beruntung napak. Allah selalu memberikan kesempatan kepada hamba-Nya untuk melakukan kebaikan ya, bisa oleh adalah surga. Ada. Ya? Kemudian as-saudkan Allah berkata. Maksud dari Muqar Muhammad Abdullah tadi mengatakan bahwasanya Ayat tadi itu adalah Ayat orang-orang yang suka membaca al -Quran. Maksudnya apa? Orang-orang yang suka membaca Al-Quran Maksudnya apa? Ya sedangiru na'ala tilawatihi wa iddawahuna Maksudnya adalah Terus-menerus Orang yang suka membaca Al-Quran Maksudnya, Maksudnya adalah Orang yang terus-menerus membaca Al-Quran Dan menjadikan al-Quran nah, membaca al Pertama quran bukan harus satu juz Bukan harus 30 juz membaca al Baru mendapatkan Kita itu kabar dan 500000 itulah yang rodok keras dari mana kan sisi merugi tidak meruginya perdagangan dengan membaca huruf nah yang pertama satu hurufnya diganjar dengan satu kebaikan dan dilipatkan menjadi sepuluh kebaikan alhamdulillahil mas'ulibi radhiyallahu anhu yakul qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakum la alif la min harfu mas'ud anhu Rasulullah bersabda siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran maka baginya satu kebaikan satu huruf membaca Al-Quran satu huruf Membaca Al-Quran satu huruf Bismillah Bukan Bismi itu satu huruf Bukan Bismillah itu satu huruf Bi satu huruf Sin bis satu huruf Mim satu huruf Oke. Itu kenyataan satu huruf Siap? Siapa saja? Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran matabadinya satu Satu kebaikan dipergandakan menjadi sepuluh kebaikan Ya Satu kebaikan dipergandakan menjadi sepuluh kebaikan semisanya Dan aku tidak, kata Rasulullah Dan aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf Akan tetapi, alif satu huruf mim lam, satu huruf Dan mim satu huruf. Berarti alif, lam, mim itu tiga huruf Berapa kebaikan sudah? 30 ke ya ini hadits riwayat dan di disahikan dalam tutup saya al dalam yang lain riwayat lain bin Mas'ud radhiyallahu anhu al-Qur'an bitilawati bi kulli harfin أما dalam riwayat ini senada dengan riwayat yang tadi sudah saya sampaikan bahwasanya satu kebaikan di dengan eh, satu huruf ini gandakan menjadi sepuluh satu huruf satu kebaikan Dilipat Allah, ini panggandakan lagi oleh Allah alamannya menjadi 10 eh, eh, subhanallah ya subhanallah maka umur Allah pengasih lagi penyayang kepada semua ya. cuma insyaallah kebanyakan manusia tidak bersyukuri apa yang memiliki oleh dalam hal ini apa dalam hal ini apa yang tidak disyukuri oleh manusia melihat kemudian bisa berbicara ya, kemudian kita. yang keempat mendengar ya kalau bisa saya tidak bisa huruf saya tidak bisa huruf maka dengan mental ya itu jalan yang kedua apa? Belajar. Datangi masjid-masjid taklim mengenai tahsin Al Qur'an, memperbaiki bacaan Al Qur'an. Ustadh kok saya sudah sekian, Usah, saya paru kalau dibawa dia, tapi ketika tafsir ketika tafsir yang belajar dibawa saya umur, jangan dibawa saya, saya paru, Ustadh. Ingat, di dalam belajar Al Qur'an, kalau belajar Anda tidak ada kata mau dan tidak ada kata terlambat ya jangan tanamkan pada diri kita pada pikiran kita Bahwa sengaja atau jangan melemahkan diri kita dari perkataan atau tindakan. Subhanallah Allah Usah di Masjid Al Fauz sekolah kalian ini di Masjid Al Fauz khususnya itu membuka pelajaran aksi ya buka pelajaran taksi hari senin ada isya hari rabu batal maaf subhanallah tahu masuk ya, umur berapa ada yang masih smp ada yang sudah sma ada yang masih kuliah ada orang yang umurnya di atas 60 mereka semata rumahnya jauh pakis ya datang ke sini Persapannya, ini Pak gak jauh Apa katanya Untuk menikuti Tidak ada kata jauh Pak gak malu ya. Ketika ada Murid yang kumumnya jauh di apa Gak malu Subhanallah Saya Alhamdulillah Diberi hidayah oleh Allah ya, Alhamdulillah diberi hidayah oleh Allah Meskipun saya baru Diberi hidayah oleh Allah Ketika aku segini alasan saya untuk tidak menghutur bayangkan datang dari Pakistus ke sini ada yang dari daerah Utara datang ke sini ya. umur di atas 60 tahun masa kalian kalah sama semangat untuk menghutur maksudnya tidak mengatakan kalian harus belajar bisa, -bisa saja tidak cuma ini salah satu contoh semangat dari penuntut pilihan sejauh ya, penuntut ilmu yang benar-benar semangat untuk berubah diri semangat untuk mencari pahala ya, jadi sangat gak ada kata-kata yang terusat banget waktu gak ada alat memakai yang selalu-selalu ya, ya beginilah yang begitu lah. ya, gak ada ya, gak ada Kemudian kebaikan akan menghapuskan kesalahan. Inal hasana ilmuhi Ingat tadi satu buruk satu kebaikan jadi perkirakan menjadi 10 kebaikan. Apa kata uh, Allah? Firman Allah dalam surat Hud ayat 144 14, Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu akan menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan atau perbuatan-perbuatan buruk yang sudah dilakukan sudah dilakukan, ya. Jadi kebaikan tadi membaca Al-Qur'an bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Tapi di sini ulama banyak menjelaskan maksud, maksud dari dosa-dosa yang kita lakukan yang dihapus itu adalah dosa-dosa kecil. Ada dosa-dosa besar kita wajib bertauhid, Ya. Jadi sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik Kebaikan dilipat akan menjadi sebuah kebaikan itu Dapat menghapuskan dosa-dosa kecil Yang telah kita lakukan Subhanallah Ini bukti lagi bahwasannya Allah murah. Allah membuka lebar-lebar Pintu kebaikan Untuk hambanya mudah masuk ke dalam surganya Jangan pernah mengatakan masuk surga ini susah ya yang membuat susah susah apa? diri kita bukan aturan Allah yang membuat susah ya. kalau ada yang mengatakan aturan Allah ini susah hukum-hukum Islam ini susah kenapa? subuh para sahabat, rabi, dan orang-orang yang mengikuti beliau bisa kenapa kita tidak bisa? karena kita banyak sekali, sering sekali mengikuti halal nafsu mengikuti teman ya misal sudah semangat ini dari rumah mau belajar mau semujui hari Rabu ini ya. memasjid tarawat sholat tarawat membaca Alquran belajar ngaji ya ketika di tengah jalan ada temannya yang manggil eh hey, mau kemana kamu mau belajar ngaji kenapa kesini ini ada guru Hebat, bagus, senang, saya senang mainnya, Iya tak, karena nafsu Niat awal yang baik tadi, gila kalah sama nafsu Kemudian datang kerumahnya itu main banget Akhirnya lupa sholat maghrib Nggak belajar ngaji Sholat isaknya juga ngetendalak Ya, banyak banyak kemungkinan nah ini tadi ya, ini tadi dua e, dua penjelasan bahwa ini membaca Al-Quran itu perdagangan ikutnya banyak kebaikan di dalamnya. ya banyak kebaikan di dalamnya. ada membaca Al-Quran bagaimanapun akan mendatangkan kebaikan ini ini juga ada penjelasannya عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السمرة الكرام البارة والذي يقرأ القرآن ويتدعت ويت فيه وهو عليه الشاق له أجوار عائشة رضي الله عنها رواية عبار رسوله صلى الله عليه وسلم bersabda seseorang yang lancar membaca Tuhan pertama sebutkan orang yang mahir pandai membaca Tuhan maksudnya, maksudnya di sini apa? bagus akrotnya, sifat, tajwidnya, semua bagus ya, bacaannya bagus nadanya juga bagus, tidak lebih, tidak berindah seperti orang yang ini ya, itu masih bisa memahir, mahir al-mahir quran Orang yang lancar dan bagus bacaannya akan bersama para malaikat yang mulia. kalau orang yang pandai membaca Quran disandingkan dengan siapa? Dengan para malaikat yang mulia, ya. Dan senantiasa selalu taat kepada Allah, malaikatnya. Ya, orang yang membaca Quran, orang yang pandai membaca Quran, Berarti di sini ada isyarat bahwasanya kita harus belajar membaca ya Di sini ada isyarat bahwasanya kita harus belajar membaca Al-Quran utama untuk agar kita bisa bersanding dengan malaikat dan mulia yang taat kepada Allah. Ada ya. pun yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, nah ya Adapun membaca quran dengan terbata-bata Dan sulit atasnya Tersebut maka baginya dua Jadi Apabila yang tadi saya jelaskan Apabila susah membaca quran Baca, baca, baca, baca, baca Ya, tetap baca Kenapa? Karena tadi sudah jelaskan bahasanya satu itu, itu dimulai dua kebaikan, kalau yang lancar, yang bagus, membaca al jadi semua kebaikan. Kalau ya tak, kak Umi, terbata-bata di jalan membaca Al-Quran, maka dua kebaikan. Kebaikan apa? Ada yang nggak tadi apa? Kebaikan apa? Hah? kebaikan dalam waktu, ini banyak waktu yang susah susah dia membaca al jadi kegilaan, kebaikan alhamdulillah, pahalan alhamdulillah, subhanallah Ya, kemudian membaca mendapatkan atau mendatangkan syafaat. Al-ain, al -Aqil, al, al, al, al, al, al, al Sami'ku Rasulullah yang mulia dibaca Al-Qur'an fa innahu ya yaumal qiyamah syadhi'an naskar Imam Al-Baihaqi radhiyallahu anhu berkata Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu bersabda Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya Maksudnya di sini Al-Qur'an itu aku akan mener, akan menarik kita untuk masuk ke surga aku akan menjadi saksi bagi kita bahwasannya nanti di hari akhir di hari akhir nanti di, di hari akhir nanti akan ditanyai semuanya biar kita, tanya kita, biar kita, semuanya dan al salah satunya yang akan membantu kita Jika kita selalu atau sering menjadikan kebiasaan untuk membaca Al-Bohan Membatikan dia selama, dia akan mengatakan Ya Allah, pulang ini, ketika semasa hidupnya dia selalu membaca Ya, maka tarik, menurut,